Oe nak suge jadi konco agak bareng melarat kancamu doa dulan umumnya wong nggak nganggep itu musibah zaman aku jabat suge doa ini, aku melarat juga tahu rene itu jari ulamaiku harusnya itu satu kenikmatan Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nilai itu harusnya satu kenik Lagu orang biasa li disi konco geng Alfat, atau geng Suzuki, atau geng Innova terus melarat jadi di buru wong gawe botol kancam tetap dulan ada di tontonan. Allah tidak akan mengatakan bahwa konsumsi di saat sehingga Ramadan sehingga kemelaratan kamu tidak akan